saat kadang-kadang kita melaku di tempat nongol negido mengkorok. Jangan sampai salah ucap loh ya. saya ubah, kutunya Ini kesirikan ya, jangan loh ya. Jangan yang dibaca itu taawut, auludillahi minasyaitonirrojim itu ya. Kok nokenya siapa enggak piyare-piyarehe ditresna ayat kursi terbakah mereka kalau memang akan mengganggu jenengan itulah ajaran Islam kok wedi karo handi kaya nyambut ya Wa ala alihi wa ashabi ajmain wa mantaabi'ahum bi ihsanin yawmiddiin yaa ayyuhalladziina aamanut taqullaaha haqqa tuqatih wala tamuutunna illaa wa antum muslimu ammaa ba'du fa inna astaqal khadziqitaabullaah Wa khair al Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syar al wa kulla muhtasatin bid'ah. Wa bid'atin wa finnar. Hadirin wal jama'ah. Rahimani Puji syukur Alhamdulillahi Alamin Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah mudah-mudahan kita bisa mengikhlaskan ibadah kita hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan Allah benar-benar menerima ibadah kita dan mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa kita dosa keluarga kita sehingga kalau dosa kita sudah diampuni maka permohonan apapun -apa pun kepada Allah mudah sekali dikabulkan, yang menghambat dikabulkannya doa itu karena dosa. Untuk itu, hadirin jamaah, arahimani, warahimanku, mulut kita baca. Nih. Halaman 985. Ini ibu-ibu juga boleh ya. Nek kemarin mengantarkan nanggoni kuburan kan tidak boleh. Ini yang kita bahas salat jenazah. Ini boleh ini ibu-ibu ya. Tapi nek memakamkan jenazah, yaitu nah itu. Hanya bapak-bapak. Salat jenazah. Tanggini 985 halaman nih. Babnya salat jenazah. Hukum salat jenazah. Salat jenazah hukumnya fardhu kifayah. Nabi telah memerintahkan yang demikian seperti yang tersebut dalam riwayat dari Abu Hurairah. Suatu ketika ada orang yang telah meninggal dunia dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan ia masih mempunyai hutang. Mayitnya lise nduwe hutang. Lalu Nabi bertanya, Apakah ia meninggalkan harta untuk membayar hutangnya? Jika dikatakan pada beliau ada harta peninggalannya, maka beliau mensolatinya. Namun jika tidak ada, beliau akan berkata kepada manusia, sholatilah teman kalian. Die. Di orang yang mati masih mempunyai hutang Rasul tidak mau mensolatkan sama ada orang Islam mati bunuh diri ini karena Nabi tidak mau mensolatkan akhirnya Nabi katakan selalu shohibakum solatilah saudaramu jadi Nabi memerintahkan menyolatinya tapi Nabi sendiri tidak mau mensolatkan maka di kita pun mestinya juga seperti itu di semua tetap mensolatkan kecuali tokohnya, atau ustadznya, atau Syekhnya atau Kiainya yang di situ, jangan mensolatkan, sebab Nabi memerintahkan, tapi Nabi sendiri juga. Jadi imamnya memerintahkan menyolati jenazah, tapi imamnya sendiri tidak melaksanakan sholat jenazah. Saya pernah dulu, Pas rumahnya cenderung lebih dekat dengan tempat yang saya tempati itu. Jadi saat itu saya masih akrab dengan Bahmudin. Saat mau mensolatkan, saya pulang, saya ngomong dengan sebagian yang ada di kanan kiri saya, saya matur kalau saya tidak mengikuti sholat jenazah. Akhirnya wong sak pirang-pirang nyari saya, terus saya ikut datang ke tempat jenazah, ternyata. Sekian banyak orang menunggu. Terus saya matur nun sewu kalau betul nyolati. Spontan ya, ada yang teriak keras, histeris, kemudian berbuntut panjang. Di ini tadi Nabi tidak mau mensolati jenazah yang masih punya hutang. Mudah-mudahan kita yang masih punya hutang Bisa segera melunasinan Dan andaikan ingin hutang lagi Mudah-mudahan sudah ada persiapan Yang direncanakan untuk melunasi hutang itu Ini ya. Di Nabi perintahkan, sholatilah teman kalian. Tapi Nabi sendiri tidak mau mensolatkan. Ini kita cek hadisnya. Hadisnya ini ada di Sahih Bukhari. Hadis yang ke-1251. Dan di An-Nasai, hadis yang ke 1960. Dari Zaid bin Khalid al-Juhali Ada seorang dari sahabat Rasulullah SAW Meninggal dunia pada perang Khoybar Kemudian hal itu dikabarkan kepada Rasulullah SAW Lalu beliau bersabda Salatilah teman kalian Ini juga Nabi tidak mau mensolatkan, ya, pada asat matanya para sahabat melihat bahwa orang tersebut mati di medan perang saat Perang Khoibah Harapan sahabat saat dikabarkan Nabi langsung bergegas untuk merawatnya dan mensolatkannya Tapi apa ternyata yang dikatakan Rasul Salatilah teman kalian Nabi gak tersenyolati ini juga Mendengar sabda Nabi Orang-orang menjadi heran Dan wajah-wajah mereka menjadi berubah Kemudian Nabi bersabda Karena sahabat-sahabat kaget ya loh gak disolati karena Nabi kok malah memerintahkan solatilah teman kalian tapi Nabi gak kesonyolati saat wajah para sahabat berubah sepotan Nabi sabdakan inna sohibikum gholafi sabilillah sesungguhnya teman kalian itu telah berbuat curang di jalan Allah di saat perang di tengah-tengah medan pertempuran Temanmu itu curang Kami kemudian memeriksa barang bawaannya Dan ternyata kami dapati perhiasan dari perhiasan-perhiasan Yahudi Yang harganya tidak lebih dari dua dirham kecil nilainya ini, Ini mudah-mudahan kita diselamatkan ya, dari hal-hal yang sepele menyebabkan murka Allah. Dua dirham liyo, kecil ya dua dinar besar. Saya kira dua rupiah dengan dua dolar besar mana? kalau di Turki ini sudah akan kembali ke uang dirham dan dinar nih sudah direncanakan sama Erdogan, tidak mengikuti dolar tapi akan membuat dinar dan dirham dinar itu uang dari emas, kalau dirham itu uang dari perak Jadi Racah yang nilainya kecil, dia di, ya. di sahabat-sahabat memeriksa barang bawaan dan ternyata kami dapati perhiasan dari perhiasan-perhiasan Yahudi yang harganya tidak lebih dari dua dirham. Kita cek bahasa dua dirham. Dan hadisnya ini sohih. Ya. Imam Malik dalam kitab Al Muwatta juga mengangkat hadis ini terdapat dalam jilid dua halaman 14 Sedangkan Abu Dawud hadis yang ke dua ribu An Nasai di hadis yang ke 464 dan Ibnu Majah juga Imam Ahmad ini mengangkat hadis ini tentang masalah sahabat yang ikut perang di tengah medan pertempuran saat gugur di tengah-tengah medan pertempuran sahabat memberikan kabar kepada Rasulullah ternyata Rasulullah enggak mau mensolatinya apa masalahnya curang bahasanya gampang Daya curang itu mestinya kalau sesuatu yang dikeping ini itu tetap dikumpulkan jadi harta rampasan perang kemudian saat dibagikan diberikan Nabi kepada dia umpamanya itu enggak curang, karena harta rampasan perang itu banyak sekali saat sebuah negeri ini sudah dikalahkan ini harta-hartanya itu menjadi harta rampasan halaman berikutnya yakni halaman yang ke 986 keutamaan mensolati jenazah dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man shahidal janazata hatta yusallia alaiha falahu qiratul waman shahidaha hatta tudfana falahu kirotoni kila wamal qiratoni ki qalan mithlul jabalil adhimaini Ya kita perhatikan hati sini Man utawi sapaning wong iku sahida hadir sapa yasiman aljanazata saat tonggoni kepaten saat ada jenazah di situ nglayar atau takziah hatta yusalla Sampai mensolati alaiha pada jenazah, falahu maka orang yang takziah kemudian ikut mensolati jenazah, mendapatkan pahala kirotun sakirot. Wamansaidah dan barang siapa yang takziah atau hadir. Saat ada jenazah Tidak hanya mensolatkan Tapi hatta tutvana Sampai ikut kekuburan Sampai selesai dimakamkan Falahu kirotoni Maka mereka mendapatkan pahala dua kirot Kilawamal kirotoni wahai rasul Nopo ikan jenengan maksudaken dua kirat menikong kolah Nabi Dawuh mitlulul Jabala ini pahala songko Allah gede banget sangking gede ini nih odokarorong gunung al adi sing kewedi jadi taksiyah itu kayak gitu ya pahalanya itu ikut mensolatkan itu mendapat satu gunung dijelaskan pula sak, podo sak gunung uhud gede gunung uhud itu dengan kalau waktu haji atau umroh saat masih di madinah biasanya tidak rekreasi, bijak ziarah. Biasanya juga ziarah mengenai makaming Suhada Uhud. Di sebelah gunung Suhada Uhud itu ada tembok, ya kalau kita lihat kurang terawat. Memang Islam memperlakukan makam itu nggak boleh dibangun macam-macam ya Dan di dalam tembok itu, wong wono, mesti jebol-jebol Tembok ya. saya nginceng di dalamnya itu ya Ya seperti itu ya Padahal di dalamnya itu sahabat Agung Hamzah itu juga dimakamkan di situ Nah di samping itu jenengan oleh nganan sini ada gunung Uhud ya. Dikirota niku padha ganjaraning karo rong gunung Uhud gitu ya Kita baca terus. Dari Abdullah bin Abbas ia mempunyai seorang anak yang meninggal dunia di Qiddit Kodit itu nama daerah ya. Atau di Bespan Ia kemudian berkata Wahai kurep, Lihatlah apa yang dilakukan Orang-orang terhadap jenazah itu Ia mengatakan Lalu aku keluar Dan aku mendapati Orang-orang telah berkumpul Karenanya. dan aku pun menghabarkannya Ibnu Abbas bertanya apakah jumlah mereka mencapai sekitar 40 ia menjawab iya, Ibnu Abbas iya, itu jawabannya enak orang petang pula saya melumpuh, saya wonten. Ibnu Abbas lalu berkata, keluarkanlah ia, saya telah mendengar Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Akhirnya jenazahnya suruh bawa keluar. Mengapa? Karena Ibnu Abbas Sahabat Agung itu mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mamin rojulin muslimin yamutu tu, fayakumu ala janazatihi arbauna rojulan, la yusriku nabilahi sya'ian illa shafaahumullahu fih. Ayok kita perhatikan nanti sini penting ini. Mamin rojulin orang wong lanang muslimin kang Islam yang mutu mati sopo wong Islam lanang saat mati saat selesai dimandikan dikafankan fayakumu mongko nyolati ala janazatihi ing atase jenazahe rojulin muslimin laki-laki muslim sopo arba ya, wong petang apa apane rojulan wong lanangi. ini yang harus kita perhatikan saat ada orang laki-laki meninggal kemudian jamaah kaum muslimin mensolatkan dengan berjumlah 40 rojulan laki-laki 40 layu serikunah semuanya tidak melakukan kemusrikan ini saya ngabut, saya golek uang petang puluh gampang tapi saya lihat uang saya melok-melok bersih desa nyatren eh sebluk gue lagi sih menunggu ngon naik itu kan sulit ya tine ERP mantu harus kadet hitung nol-nol ya kadet hitung nonton ya kadet hitung pon wagi kliwon lagi oh lagi arek beda ini nontonnya na pain, nah yang lainnya wagi Terus kek, jadi ini gayung. Ya dalil kayak gitu itu bukan Quran bukan sunnah. Ini kalau sampai diyakini, krono, notaniwagi, terus diyakini gayung. Ini bahaya, ini ya Bahaya, berarti keyakinannya kepada Allah, kepada kitab suci Al-Quran, kepada Rasulullah ini. Rontok, ya. Tadi golek mempetang bulu untuk mensolatkan ini Insya Allah jamaah mujahidin gak kesulitan. Tapi golek seorang musyrik ini masih butuh perjuangan. Ya, ini gak tahu gelem ngaji, jani ya wis ngaji tapi sih wedi resiku eh jadi berarti resiko terlebih lekak nenek dangke tenan dan dangeknya ini yang jadi masalah berarti masih ada keraguan padahal perintah Allah dalikal kita bula roibafi Quran itu tidak boleh diragukan sedikitpun kita harus meyakini seyakinnya yakin dalam Quran ada enggak ya gehing nih gak enak Quran gak -ok gehing Quran itu sirotol mustaqim Quran itu jelas dikatakan fa inna khairul hadisi kitabullah jelas dikatakan kayak gitu sama Rasul wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam kemudian wa syarul umuri muhtadha Nek sampai cek duwini keyakinan geying barangiku Masya Allah na'udhu billahi jadi kita wajib hukumnya toleransi, enggak boleh ganggu orang lain, enggak boleh. Kalau tahun baru-baru acara wong Nenek Nonatalan, kita enggak boleh mengganggu, enggak boleh kita. Kita memang wajib toleransi. Tapi menjual akidah kita, kemudian kita gabung ke sana itu yang tidak boleh. Yeah, yang tidak boleh jadi merontokkan akidah goro-goro -ngon itu yang tidak boleh ya yeah. nah Senyolati sampai berjumlah empat puluh orang dan empat puluh orang tersebut tidak satu pun yang musyrik yeah jaminan langsung dari Rasul Illa kecuali Allah menjadikan orang 40 sholatnya tadi doanya itu menjadi syafa'at menjadi pertolongan terhadap orang yang disolatinya luar biasa ini ya jadi ke dunia nang nangani jahannam jennyolati wang petang puluh tadi kau nak no, sin musrik blas maka Allah katakan illa syafa'ahu mullahu fih kecuali Allah Memberikan syafaat melalui orang 40 di sholatnya, orang 40 yang Muslim yang tidak musyrik itulah, menjadikan pertolongan, kesalahan-kesalahannya jenazah. Karena kita kadang-kadang sudah hati-hati, tapi seono, eh kesalahan-kesalahan kita kadang-kadang nggak terima seorang seperti itu Nah ini kalau ada yang mensolatinya 40 orang dan 40 orang laki-laki itu tidak ada yang menyekutukan Allah maka sholat mereka bisa menjadi penolong terhadap mayit yang disolatinya hadis Aisyah dari Nabi beliau bersabda mamin alaihi minal muslimina lahu illa lebih bekas lagi itu ya lebih Tidaklah ada seorang mayit Yang disolati oleh umat Umat Islam Dan umat Islam yang mensolatinya Mencapai jumlah mi'atan Seratus Kuluhum yasfauna semuanya Mendoakan kepada mayit Illa sufi ufi kecuali Allah berikan pertolongan kepada mayit. Jadi semuanya mendoakan kepada mayit, ya Allah ampunilah seluruh dosa-dosanya, ya Allah terimalah, ya Allah seluruh amalan ibadahnya, ya Allah, ya Allah tempatkanlah ke dalam surgaMu, ya Allah seiring ridho dan ampunanMu. Ini langsung dikabulkan sama Allah ya. Padahal jatahnya gak nang suar, jatahnya nang merokok. Tapi sebab seratus orang yang mensolatkan dari kaum muslimin itu tadi, di sini tidak dikatakan nasehat musrik wogakah? Oh, sing petang puluh mang, dijelas nona sing musrik gak laku doanya. Tapi sing seratus orang ini tidak ada. Ketentuan dari Rasul Harus muslim semuanya Bersih dari kemusrikan Memang Keyakinan Jangan sampai keyakinan kita itu Terpengaruh Dengan apapun Yang Al-Quran Dan As-Sunnah itu Tidak memerintahkan Untuk meyakininya Banyak ya di kita Kayak gitu kadang-kadang wis -kadang ngaji bis belajar ngamalki sunnah, tapi keluarganya orang tua ini burung siap akhirnya kayak gitu jadi memang urusan keyakinan kita kehadirat Allah ini Masya Allah harus selalu kita jaga masalahnya berni jeru jereh gak ketok moto kayak menikmang ya Arab saya bingung gue gedang gantung Arf mantu yang mengulek gedang ciono ontongnya diwotengane dipasang, terus nunggane hati nimang grono marit dikandani karena dukune kuatir sampai kejadian tenan nek dikeiiku, katet dukune biu cospeng ya, gowapan nyantet bisa mama nepe sewanger. Mm -mm. Ya kayak gini nih yang kadang-kadang mengganggu akidah kita. Padahal mestinya keyakinan kita kehadiran Allah itu jangan sampai ragu. Ragu saja tidak boleh. Apalagi sampai meyakini yang lain. Jangankan kok itu mencintai Allah mencintai Al-Quran itu harus lebih daripada mencintai yang lain sekarang ayo kita buktikan diri kita masing-masing bagaimana bahagianya kita, senangnya kita saat azan dikumandangkan semangat sekali karena akan bertemu Allah zat yang sangat dan amat dicintai. Sehingga dalam salat itu betul-betul khusus -betul ya. Jadi takdir itu betul-betul ikhlas ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca doa iftitah itu wes tak mikir lio bless. memang cintanya kepada Allah luar biasa memang ya saat berdoa Allahumma fa'iddaini ba wa baina khotoyaya dan seterusnya artinya ini betul-betul merasa bahwa sedang memohon perlindungan kepada Allah agar Allah melindungi dan menjadikan dirinya jauh dengan dosa yang pernah dilakukan sejauh jagad timur dan jagad barat ini nggak akan ketemu jagad timur kalau jagad barat saat kita harus berada di barat menanggungi timur sana dosa yang pernah kita lakukan saat kita ke timur kemudian dosa ini ada di Barat, jadi tidak pernah ketemu lagi, tidak pernah melakukan lagi dalam baca doa allahumma ba'id baini wa baina khotoya yakama fa'atta bainal masyriki wal ma'bid manteng betul ya, jadi enggak sampai kalingan sing lio lio. atau yang sholat malam wajah tu wajah iya, ya Allah aku menghadapkan wajahku kehadirat-Mu ya Allah wajah Wajhi iya alladzi sama samawati karena Engkaulah ya Allah zat yang menciptakan langit dan bumi sampai lebih-lebih baca inna sholati ya Allah sungguh sholatku ya Allah Wa ya dan hidupku ya Allah, wa ma mati dan matiku ya Allah, iku lillahi hanya milikmu ya Allah. Rabbil Alamin. Ya. Coba kesenangan kita kepada Allah saat dikumandangkan azan kita cek sendiri ya. Terus kira-kira kalau ketemu rezeki, hati senang diri. Saat akan menjumpai Allah melaksanakan ibadah sholat, kekhususan dalam sholat, itu betul-betul sholat itu tidak sekedar gugurnya kewajiban, tapi begitu benar-benar dinikmati karena bertemu dengan Allah walaupun matamu gak melihat Allah, Allah pasti melihat kamu walaupun kita gak melihat Allah, Allah pasti melihat kita iya karena gak mungkin di dunia ini kita melihat Allah terus saat oleh rezeki rezeki ini dek rezeki nomplok. oh my ada berobu, ada udara kehangin, terus Pak Lurah rawuh yang kayak duit bedah rumah. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya ya kira-kira hati -kira kulorah dan senangin dengan Allah itu satiro itu deh. padahal kan tidak boleh senang kita kepada yang selain Allah itu melebihi senang kita kepada Allah bila senangin dengan Allah orang kita salat pikirannya marat-marit yang terkak pasar yang terkak sawah sekak karu-karuan ini memang Sangat-sangat perlu kita perjuangkan. Mujahadah kita latih diri kita, bagaimana bisa merasakan nikmatnya sholat. Wih, mudah-mudahan ya. ini tadi ngomong nyolati mayit. Ya. Wong seneng, tok nanggane Allah, itu neng sampai seneng ngei. karo sak Allah, ini saja sudah resiko berat. Sudah resiko berat, lebih-lebih keyakinan kita. Rontok goro-goro, kong natal, utawa goro-goro, kong tahun baru. Iya, enggak boleh ya, apalagi. Kalau sampai melakukan sesuatu kemusrikan, melakukan sesuatu kekafiran, itu nggak butuh niat, ya? Nggak butuh niat. Kalau dilihat ayatnya, jadi kemusrikan itu sekali melakukan, walaupun nggak niat melakoni musriq jadi musriq iya Eh, napa kira-kira contohnya? yang gua sesaji barang nih, walaupun artinya nggak niat sirik gitu, tapi wis melakukan sebuah kesirikan itu sudah kena nih ya. Coba perhatikan dalam surah an Nahl Mangka di Mangkafarobillahi mimbak diimani Ilaman Ukriha kan kayak gitu ayatnya. Orang Islam kemudian melakukan kekufuran atau keserikan pasti jadi kafir, pasti jadi musyrik. Yang tidak jadi kafir tidak jadi musyrik. Ilaman Ukriha kata Allah, kecuali orang yang dipaksa untuk kafir, untuk musyrik itu yang tidak jadi musyrik. Ilaman Ukriha wakol buhu mutmainun artinya tetap tenang tetap kokoh bahwa sesembahan apapun, pepunden manapun ya itu jelas sesembahan yang selain Allah jelas tidak mungkin akan bisa mendatangkan mandorot sedikit pun, sekecil apapun tidak akan bisa dan juga tidak akan bisa menolaknya tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan juga tidak bisa menolaknya itu selain Allah lah ya, selain Allah kayak gitu itu makanya sudah <masked> sampai ya tapi kalau memang kita dipaksa illaman ukriha wakol bumut mainun bil iman wong dipaksa ngelakoni kemusrikan hatinya tetap kokoh ini gak sampai dadi kafir, gak sampai dadi musyrik jadi nanti kalau mensolatkan sejumlah 40 solatnya itu bisa memberikan manfaat kepada mayit. luar biasa ya Cuman contoh dipaksa itu ya rotok beratnya. Satu misal sahabat agung ini dari ayahnya, ibunya dipaksa hanya disuruh mengatakan Muhammad bukan utusan Allah, hanya itu tok kalimahnya itu belum sampai memusrikan Allah, belum hanya disuruh mengucapkan Muhammad bukan utusan Allah dia nggak mau tetap mengatakan Muhammad adalah utusan Allah diseksai di depan istrinya, di depan anaknya, sampai wafat Ya Allah giliran ibunya juga begitu anaknya dikereki emang jadi aneh sih. tapi anak e, anak e, saat itu terjajani yang dimakai, emang nggak boleh berontak, nggak boleh melawan Diseksa hanya perintahnya nabi, kong-kon sabar giliran anaknya diseksa sebagian kalau kita lihat di tafsir ibn Qasir di jambak rambutnya, ditenggelamkan menggunakan air goro-goro mengucapkan -goro Muhammad bukan utusan Allah akhirnya dia antara sadar dan tidak itu mengucapkan Muhammad bukan utusan Allah di setengah ingat setengah orang sama saya, saat sakit juga mengalami seperti itu lama, setengah ingat, setengah orang Jadi, gak pake sadar. Akhirnya mengucapkanlah kalimah Muhammad bukan utusan Allah. Belalah sahabat-sahabat, pas aku tahu seperti itu sahabat-sahabat lari matur nangganya nabi ya Rasul. Sahabat adalah kafir ya Rasul Rasul Tak percaya Sahabat luar biasa Mosok sampai kafir Akhirnya tidak lama kemudian Sahabat itu ditinggalkan para penyiksa-penyiksanya ya kemudian merangkak menghadap Rasul Ya Rasul jangan-jangan antara aku sadar dan tidak saat disiksa orang-orang kafir orang-orang musrik kures jangan-jangan saya ini mengikuti perintah mereka untuk mengucapkan Muhammad bukan utusan Allah mohon maaf Ya Rasul terus turun ayat tadi mangkafarobillahi mimpati iman itu tadi itu ukuran dipaksa luwana sawam kan gak enak ya musrik dipaksa gak enak ya enggak ada kan enggak ada yang maksa itu hawa nafsu kita jadi hawa nafsu kita memaksa kita untuk melakukan kemusrikan kekufuran itu. Dan kita masih sering dikalahkan dengan hawa nafsu. Masalah pertimbangan itu, itu. ya, itu masalahnya. Tolong, itu dijaga betul, ya, dari kita sama-sama menjaganya, keluarga kita juga sama untuk menjaga akidah itu. Ya. Insya Allah, kalau akidah itu sudah bersemayam dari dalam hati kita ini pahalanya besar sekali jangan dikira tidak ada pahalanya le. urusan iman ini sampai kita dalam kuburan ini akan menjadi pertanyaan alam kubur marah dan tahu nyembah atau ngke isi saji dengan bau reksa di wana jadi benar-benar kita jaga aqidah kita masalah penting banget ya ini kalau kita ditanya marrobuka bekas kita jawab Allahu Robbi Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbku, pengeranku. Ya, ditanya man nabiyuka? Tegas jawabnya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi. Ma kitabuka? Apa kitabmu? Lu sampai keyakinan akidah kita yang kita yakini ini kita di dalam kubur pun Kayak gitu pentingnya itu jangan sampai dikotori ya akidah kita ini. Sudah apapun alasan kita, wis ga usah gawe alasan nih. Ayatnya jelas, yang tidak jadi kafir, tidak jadi musyrik, itu hanya orang yang dipaksa. Umumnya guyonan dagelan, ke Allah, Allah bukan orang Arab pahamane. Bagaimana kadang diteruske. Allah itu orang Indonesia Sirek itu ya Allah itu bukan manusia Allah itu Sang Pencipta Manusia Ini kita tentang masalah akidah Harus betul-betul kita jaga Kita rawat sehingga Sholat kita, ngaji kita Ini betul-betul besok di alam kubur kita bisa mempertanggungjawabkan lebih-lebih saat di akhirat nanti saat ditimbang amalan ibadah kita yang baik dan yang buruk harapan kita mudah-mudahan ya yeah, dari sekarang kita memahami pahalanya nyolati jenazah manfaatnya kayak gitu pahalanya sampai dikatakan Kiroton naik sampai tekok kuburan mengantarkan jenazah Kirotoni kayak gitu. Naik sampai sejumlah 41 pun dari 40 itu tidak ada yang Yusriku Nabillah tidak ada yang menyebutkan Allah maka. orang 40 itu akan diberi kemampuan sama Allah atau dikabulkan doanya terutama Allah Allahummaqfirlahu sudah dosanya langsung diampuni Allah ya warhamhu ya Allah limpahkan kasih sayangmu ya Allah kepada mahir ini ya Allah wa'afihi wa Anhu ya Allah ampunilah dia ya Allah wih ini luar biasa ya luar biasa kalau sejumlah empat tidak satu pun ada yang musyrik dan tidak melakukan kemusyrikan sekecil apapun kalimatnya bilahi syai'an sekecil apapun kemusrikannya makanya harus kita jaga betul ya, ya Ya, jangan kemudian Rumongsa nek gurung joko iman terus nek nek wong mati gak gelem nyolati jangan ya jangan kita tetap nyolati cuman kita saja yang dapat pahala tapi tidak ada manfaatnya terhadap mayit itu agar doanya tidak dikabulkan gimana sebelum dilanjut mungkin ada ini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafsirik Allahu ya, ya. Orang takut sama hantu itu yupa termasuk sirik Kadang-kadang kan takut itu hanya kepada Allah ya. Enggak boleh takut hantu-hantu nang Jawa jenenge gendru. Ko nang nang gone Cina jenenge, nang gone Bali setanne jenenge. Nang Segara Kidul jenenge, iya itu kan nama-namanya saja itu rekayasa. Sing jenenge kuwi ben sapa jenenge. Kuwi nang kuburan jenenge pocong atau wedon apapun yang sempatnya ho'ib sampai namanya ini hak Allah kita nggak berhak membuat memberi nama kepada mereka meyakini ada nama hantu itu saja sudah masalah karena ini sesuatu yang ho'ib sesuatu yang ho'ib itu harus ada dalil dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah kalau tidak ada dalil, takut macan boleh, loh. Ya, nyapa, blue, bayi banter, onok macan. Masa ngono salam si onok macan, macan yang lembaga. Ya, kalau awak macan lembaga, kok belah ibu banter, temen. Iya, itu boleh ya. Tapi, nek bangsa nek genderuwo, baby gobern, tetek mengek. Itu kita cukup saat kadang-kadang kita melaku di tempat nenggane -neng -neng kita yuk mengkorok jangan sampai salah ucap loh ya nuwun saya ubah kutunya ceng mias ini kesirikan loh jangan loh ya jangan yang dibaca itu takwud auludillahi mina syaitonil loji itu ya kok nukene saya bangga piar-piarai diterusno ayat kursi terbakah mereka kalau memang akan mengganggu jenengan itu ajaran Islam kok petikaruhan hantu kayaknya apa tuh <tik> ya? Jadi takut kepada sesuatu itu kalau sifatnya nafsu harus ada dalil dari Alquran. Nah, dengan kasat mata boleh enak ulo. Ya, kita dikejar ular lari, ono anjing galak kita dikejar lari, lari boleh takut dengan kasat mata kita yang lihat, itu boleh tidak sampai jatuh kepada kemusrikan. Tapi kalau berbagai macam hal, waduh ya. kandangan, seperti yang ada yang bau raksa di kandangan yang gimana ngamuk, dioboh walakna harus mengadakan sesaji ya yang kayak gitu-itu ya itu kalau ngelakoni ngonungkoneku itu gak nunggu niat gak nunggu niat iya, wis langsung jadi karena kalimat jelas bilahi imani, illa man kafarobillahi mimbahti imani ilaman ukriha yang tidak jadi kafir, tidak jadi musrik itu hanya orang yang dipaksa. Ukuran paksa ya, Kuh, itu tadi ini. Ya, itu ukuran dipaksa. Ini kalau nggak dilatih melaknakan, usah kadek ngeden ngeden ini cilik kuburan nonok pocong, jangan nih ya. Jangan ini bahaya ini. Kalau sampai menjadi keyakinan dia sampai digowes sampai mati bahaya ini. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ustadz saya pertama, ya saya mau bertanya, kalau takut dengan santet itu boleh bangga, percaya? Santet. santet, santet, ya takut dengan santet boleh bangga. Hadirin jamaah rohimani warohimah Kalau memang panjenengan tahu kalau itu santet. Coba ayatnya nanti dibaca Kul a'udhu birod bil falakak min syarlima kholakak Coba dibaca itu Wa min syarlima khosikin illa waqobak Itu kan ayat sangkat nih Kalau jelas dengan menemukan benda sesuai dengan ayat itu Berarti ini vokal gaene tukang santet. Maka apa yang kita lakukan? Ya sudah segera kita tahu Kemudian ditelanjut dengan ayat-ayat ruqyah. iya ya ditanyakan penanya percayanya. Kalau memang tahu wujudnya ya, Tahu wujudnya kadang-kadang ya perlu loh ngaji santet ini. masalahnya kalau kita tidak tahu kadang-kadang tidak santet diakini santet masalah ini nabi aja pernah disantet kan akhirnya yang menawarkan santetnya itu kan Ali bin Abi Talib dan santetnya itu dilempar ke dalam sumur dengan nabi Muhammad Akhirnya Karo Ali dibacakan ayat-ayat Rukia, ya. jadi tok kalau tidak melihat wujudnya jangan ya, nanti malah timbul suudun, itu jelas pokal ini dukun santet kono jangan ya, jangan loro perasaannya di santet, loro perasaannya jangan jadi kita jangan sampai suudun kita tetap khusnudun kecuali kalau kita menemukan benda tahu persis benda ini dari sana yeah. Yeah. kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan akal kita yeah. itu kan tidak mesti kalau itu pukal gene dukun enggak tidak mesti para wali para ulama khos ini juga mempunyai maunah ya pertolongan Allah sehingga mempunyai pangeran ramah tapi dia itu enggak sadar kalau mempunyai ilmu itu enggak tahu gitu ya. Tapi waktunya sudah nisa, sudah pujel ini. Ya, terpaksa kita tutup dulu, yang penting itu tadi masalah meyakini santet. Jawabannya memang ada santet itu. Cuman kalau tidak tahu persis jangan sampai. hus apa su'udon jangan ya. Jangan sampai su'udon atau nuduh si A melakukan ini, si B melakukan ini, jangan. jangan semuanya itu tidak lepas dari kehendak Allah maka kita tetap yakin khairihi wassarihi minallahi ta'ala baik dan buruk kalau bukan Allah yang menghendaki tidak akan terjadi keyakinan itu yang harus ada jangan cepat-cepat nuduh dukun sangka jangan insyaallah terakhir ini ya iya itu penting ya nanti disiapkan buku Rukiyah ya untuk meruqyah anak yang sedang sakit, meruqyah anak yang sedang kesurupan atau meruqyah dirinya sendiri sing kadang-kadang rumangsa disantet tebal-balik. Eh, nah, insyaallah mudah-mudahan nanti ada waktu khusus untuk membahas itu karena itu kaitannya dengan akidah kita ya, dengan keyakinan kita yang kita harus meyakini apa yang terjadi itu khairihi wa syarihi minallahi ta'ala baik dan guru itu kalau tidak kehendak Allah tidak akan terjadi cuman lewatnya macam-macam sangket sa Indonesia nyantet jenengan ini nah Allah gak berkehendak ya sampai entek santeti ngobos kabih santeti kalau enak sih Insyaallah demikian sedikit yang kita bahas tentang masalah Pak Ziyah, melok nyolati sampai melok ngubur manfaat nyolati tadi ne, jumlah 40 ini mudah-mudahan di kita ada ya sejumlah 40 andai kan nanti bapak-bapaknya enggak ada 40 baru 35 Nanti mudah-mudahan digelikno tambah sing limo. Kalau bisa, kalau nggak bisa, ya sing penting sudah ada yang menyolati, karena ini hukumnya adalah fardu kifaya. Ya subhanakallahumma dikhamdika, syadu'ala ilaha ilaha entah, wa Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.